halo guys nah sekarang kita lagi mau ke desa rukos desa ruko tuh daerah kayak anyernya yang di Johor ini terus uh, perjalanannya dari kota Johor baru ke sana tuh sekitar satu jam nyetir sekarang sekitar 60 puluh ya mungkin kayak sekitar ke Anyer lah kira-kira lah nah ini perjalanannya sih pemandangannya bagus nih guys keren nih pemandangannya oh ya yeah. yeah. Jadi memang daerahnya daerah wisata. Nah, kita akan nginap di Hard Hotel. Terus ya di sana mungkin kira-kira tibanya jam empat lah ya. Ini sama anak-anak nih yang di belakang nih. Hey hi guys. Kita mau ke hotel. aku sudah Terus baby kitnya? Terus aku sudah bawa selantinya. Terus bawa apa lagi? Terus aku sudah bawa, bawa bawa bongong ibunya. Terus aku punya. Oke, okay. bahan renangnya udah bawa kan? Belum, aku masih di rumah. Oke, okay. nanti kita beli ya. Oke. Okay. Ya. Nah ini jalanannya tuh kayak gitu. Kayak kita mau ke anyer banget ya? kanan-kanan kirinya kosong keren gitu. sih ya kita tuh masih 43 kg ya sampai di desa Ruk. pas dalam perjalanan saya sekalian ngomong ngomongin ini deh apa kalau mau nyewa mobil di Johor gitu ya jadi kalau nyewa mobil bisa yang paling penting diperhatikan tuh google map untuk kita tahu mau kemana, terus kita perlu ini namanya nih nah, Tachengo nih. Ini adalah imani e e-toll atau kartu flash yang kita harus pakai untuk bayar tol, bayar parkir, semuanya pakai uh, Tachengo nih ini yang paling penting nih punya. Terus untuk apalagi kayak isi bensin, kita gitu. kalau di sini isi bensin tuh self service ya kayak ada Pertamina kan juga ada yang self service tuh. Nah, ini semua self-service yang penting, tinggal masukin kartu kredit, terus isi bensinnya, ntar otomatis apa yang kita isi langsung di charge ke kartu kredit kita. Gitu, jadi sebenarnya nyetir di sini tuh gampang-gampang lah. Kalau bisa nyetir di Indo pasti udah pasti bisa nyetir di sini lah. Jadi, dan untuk di Johor memang sangat ini ngebantu banget punya mobil di sini. Jadi, kita nggak repot mau kemana-mana tuh lumayan gampang lah kalau ada mobil kayak ke premium outlet itu kan jauh ya lokasinya ya, kalau naik Grab bisa aja cuman misalkan pulang habis itu mau habis belanja repot lah bawa-bawa barang balik lagi memang lebih enak tuh kalau nyawa mobil terus bisa ke Legoland, Legoland juga kayak lebih convenient kalau ada mobil sendiri gitu uh, ya lumayan penting lah karena gue gak tau deh kalau panggil Grab di sana Ya mungkin kalau bolak-balik ya harganya mungkin nggak beda jauh sama sewa mobil jadi penting kan sewa mobil sih kalau ada keluarga apalagi kalau mau ke Desaru soalnya kalau kita ke Desaru gitu kan nanti di sana kita perlu mobil juga untuk keliling karena di sananya tuh nggak ada grab mungkin katanya sih ada taksi cuman kita nggak tahu juga taksinya itu apakah available terus atau gimana manggilnya jadi memang lebih enak dari kota tuh udah nyewa mobil kita ke Desaru nah di sananya juga kita makan kan nggak harus di hotel kok kalau kita nggak nyewa mobil kita makannya harus di hotel terus gitu. Oh, kan, ini pemandangannya kaya. nih kanan kirinya kebanyakan yang ini, ini sih nggak ada bal, balutri. pemandangannya Kapan? sih bagus nih ini jembatannya kayak nah. kayak kaya jembatan gantung kok, keren. Ya. kayak jembatan gantung ini. Gitu. iya. Ya. Di Batan ini gak tahu apa di Batan ini Ceritanya apa Kayaknya nyebrangin ini nih Nyebrangin Kayak pulau gitu Banyak pulau Oh berangin nih mobilnya goyang-goyang oh, Ada pesawat tuh Ini mana Oh iya tuh ada pesawat Mana mainin Mana mana tuh. jembatannya tuh bagus tuh. Bagus tuh. Bagus Bagus bagus. Bagus lagi Bagus pemandangannya, perjalanannya Jadi kalau ke Singapura, terus mungkin bosen. Bisa coba mampir ke Johor sebelah. Gampang lah, nyebrang, cuma tinggal panggil aksi gitu. Nyebrang Jadi, kalau mungkin ya, mungkin ya. Untuk pohon palm tree semua tuh, kok di depan. Bagus banget sianya ya. Iya. Tapi ya ingat harus nyawa mobil lah kalau kesini. Ya mungkin itu itu kok canggih kok airportnya kok. nah ini sekalian nih guys kalau mau bayar tol kayak gimana di di sini bayar tolnya nah ini kalau ini perhatiin kita kan nggak punya smart tag kita juga nggak punya itu yang kuning tuh smart tag yang kita harus uh, lalu itu yang touch and go itu loh yang touch and go yang biru nih kalau RFID kan Mobil ini nggak ada RFID-nya nah, kita harus pakai yang ini Yang ini juga bisa nih Nih, juga Latch and go Ini caranya gini sama kayak di Indo lah, tempelin aja Wah, untuk tol ini 9,9 ringgit 9,9 ringgit Perjalanannya lumayan jauh dan Cuman 9,9 ringgit langgom 9 kan sekitar 15.000. Jadi eh, eng kan 9 10 ya 3.000 ribu, 30.000-an lah, 30.000-an ya. Nah, ini kita udah mau masuk areanya nih. Nah, oh, ada lisannya. Kita dari sini tuh masih sekitar 10 Kilo sih tulisannya Tapi ini kayaknya udah daerah masuk ke dasarunya cuman memang bukan pantainya Mungkin di kotanya gitu harga bensin di sini tuh yang 97 itu harganya 4 80 cent dan yang 95 itu Rp2. Jadi yang disubsidi itu di sini yang 92 itu masih di, eh 95 itu masih disubsidi ya. Rp2 harganya berarti sekitar 7000 perak untuk yang eh uh, oktan 95. Kalau oktan 97-nya dia rp ringgit delapan puluh kan kalau kita nyawa mobil bisa makan makan di sini nih nanti di daerah daerah sini. Banyak juga makanan Mom. Ada Jotun. Nanti mampir ya. Anak-anak lagi apa, anak-anak? Pada guys. Are you ready, guys? War? War? Beach, I'm coming. No stay in the hotel. Isabel mau di hotel atau mau ke pantai? Ya, pantai. Yay. apa Tuh itu apa tuh, oh, apa tuh oh, Disneyland. Disneyland ya <laughs> yang <Disneyland. laughs> oh. apa ini oh ya kali yang pohon oh ini yang Lotus nama hotelnya Lotus kalau yang ini ini it looks like a castle Lotus Desaru ya Disney. eh, Disneyland ya Lotus ke, ke, ke. Isabel mau stay di sini no Itu langsung boleh nih Ini hmm. oh, wow, lagi <laughs> -sa -sa sand sand <laughs> Pasir dan sendal <laughs> Itu <hati> dia namanya Itu namanya pas Itu ombak Ombak, ombak, ombak Oh, begitu tadi aku lihat. Hmm. Ya. Hai. obat. Infrastrukturnya bagus ya ini ya. Mm -hmm. Jalannya sudah rata. Desaru Tunamaya. Jadi sepanjang jalan ini udah resort-resort ya langsung. Okay. Kimi tu, ah. <cara> anyway, saya sim. Ah, kamu esok nak mandu jalanlah. Makan sekarang, Makan Teruskan. Tua dua berdua. Shh. Ah. Dah bersih, orang lebih dia. ni tinggal di sini aja ni. Oh, gue dulu an, jadi dia ah. tinggalin. Suaranya kayak apel ya? Suaranya kayak apa? Iya. Jalan di sini ngamu jalannya ke atas. Kayak suaranya kayak apel ya? Okay. Don't feed the monkey. It's... Oh, banyak monkey kali di sini. Hah? Banyak monkey ya, Iya loh. Jadi, jadi di, sini di sini ada hotelnya tuh ada apa tuh Anantara, ada Westin ada Hatro hotel terus ada waterparknya ada golfnya dan di sini ada penyeberangan langsung kalau misalkan dari Singapura tapi nggak mau naik uh, mobil ya di sini ada kapal Ferry yang bisa namanya Batam Ferry dia bisa nyebrang dari Singapura tanah merah ke langsung ke daerah Desa Rus ini nanti tinggal kontak hotelnya untuk dijemput di ferry terminal yang di sini dan imigrasinya juga langsung dari imigrasi di desaru daerah desaru sini <tuh> jadi banyak memang target wisatanya adalah orang uh, salah satu orang singapur juga untuk main golf karena main golf di sini lebih murah dan gak usah nyetir jauh-jauh jadinya Ini kalau Bali mirip kayak di Nusa Dua ya Mang. Iya. Yeah. Mirip Pak. Sudah banyak hotel-hotelnya okay. ya sepanjang jalan. Nah, ini es. Ini udah mau masuk ke daerah ini. Udah sampai Mang. Iya, sudah ada dekat. Tuh, tuh ya yeah, Water Slide ya. Lihat, ya. itu ada itu roller coaster-nya. Mana? Man. Oh, ada-ada. Ya, ya, ya, ya. beach park In oh ini western di sini nih western di kiri lo western desa Coast resort minimalis ya, stylenya. Kalau katanya ini hattrick. Nah ini hattrick ya. Hard rock. Iya. Jadi nah, kita ke lobi dulu. Ntar parkirnya saya aja. Tapi cepat ya dari JB ke Desaru. Ya satu jam. Nah ini pintu masuknya. Nih. Satu jam pas tidak macet guys. <tuk> So destination is on the left. welcome. We are arrived.